Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar, pun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Penggiminakan memberikan informasi dan kabar terbaru idola kesayangan kita. Ke Kabar pertama para sahabatnya kita lihat aja sebelumnya ada spesial banget nih, so sweet dan cute banget ya kakak Bilar dan tidak lalu sekejora. Lagi promo produk nih, masya Allah luar biasa. Kebersamaan, keromantisan, kekiutan dari dedek dan kakak Bilar mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada mereka Ini diunggah langsung dari akun Instagram pribadi miliknya kakak Bilar Ada sebuah kalimat caption info nih pak sahabat ya, halo guys Cobain deh produk terbarunya Big Care Dengan aroma pisang juga ada disinfektan dengan aroma floral dan fruity Bigroot adalah salah satu brand sanitizer dan disinfektan yang bahan baku pembuatannya food grade Selain itu kenapa gue suka banget sama produk Bigroot ini tuh persahabatnya ini ada tentunya info dari kakak Bilal. karena yang pertama desain kemasannya unik minimalis dan yang kedua aroma banana Floral dan Ruyti tidak lengket di tangan, aman untuk balita, dan yang kelima terbukti ampuh membunuh kuman 99,9%. Kalian bisa temukan produknya di supermarket dan apotik terdekat loh. Wow, wajib kita harus beli ini sahabat ya. Apapun yang diinfokan, apapun yang tentunya di Kabarkan oleh dedek dan kakak Bilar, ini wajib kita harus dukung, harus beli produknya Mudah-mudahan berkah, berokah, dan sukses untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejurah kabar berikutnya para sahabat, kita juga mendapatkan cidukan vitamin manja tadi sore ya Dari ID Core Interior nih, yang baru diunggah fotonya 45 menit yang lalu, Masya Allah luar biasa Bukan hanya kakak Bilar yang menemui tamu spesial ini Ada si cantik sang kejora kita juga yang selalu hadir Masya Allah banget ya tampil sangat cantik dan luar biasa Perhatikan penampilan di dalam si Masya Allah, tabarakallah Selalu bahagia, mudah-mudahan selalu sehat untuk idola kita Dan kita lihat juga bersahabat ya ke slide berikutnya Tuh, Masya Allah banget ya luar biasa Digandeng, dirangkul terus nih istri tercinta oleh kakak Bilar, Masya Allah. Dan Alhamdulillahnya para ya, ruang tamu kakak Bilar ini disulap menjadi luar biasa indah dan keren banget ya. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kakak Bilar dan DLSD kejuaraan, ini selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya robbal Alamin. Ada kalimat Gerson juga yang dituliskan dalam postingan tersebut With the sweet couple, Rizky Bilar, Lesti Kejora Masyalah banget ya Lesti dan Bilar itu tentunya sweet couple Persahabat ya, langsung disampaikan oleh ID Core Interior Dalam postingan tersebut banyak tanggapan, banyak dibanjiri respon oleh para fans Yakni dari akun Instagram Khairun Insta Eva mengatakan Masya Allah, berkah untuk Leslar dan semuanya. Amin. Luar biasa banyak persahabat ya dukung selalu. Untuk idola kita mudah-mudahan selalu dilancarkan, selalu dimudahkan. Apapun yang dilakukan tentunya untuk kebahagiaan kita semua dan ke kabar selanjutnya juga persahabatnya ada vitamin yang kita dapatkan juga nih di momen kakak bilar dan di lalsi syuting bareng ya masya Allah tuh tebak nih ya kakak dan dedek lagi syuting apa nih persahabatnya wajib kita support kembali doakan dukung yang terbaik dan kita lihat juga nih sepertinya dedek lalsi kejora ini lagi syuting iklan persahabat, ya ada di dapur lagi masak tuh dedek lalsi kejora Diunggah oleh akun sahabat.it dan Sekali selara Ada kalimat luar biasa lewat caption yang dituliskan Pokoknya, kalau itu syuting program buat di TV Wajib banget ditonton Kalau syuting iklan, wajib banget kita pakai produk yang mereka iklankan Apapun itu ya, mau makanan, minuman, fashion, sampai bumbu Meskipun harus kita beli Oke, okay. wow Semangat banget ya, persahabatnya luar biasa Wajib kita dukung, wajib kita doakan Mudah-mudahan selalu bahagia selalu lancar untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar. Banyak sekali respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun lisa underscore mengatakan, "Siap harus kita support selalu mereka." Tuh, semangat banget dari fans. Selalu kompak, selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kita. Wajib kita doakan persahabatnya, mudah-mudahan dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan baby nya juga demi kebaikan persahabatnya. Yuk mudah-mudahan dedek dan kakak bilang, selalu diberikan ke ketabahan, kekuatan, dan kesabaran tentunya. Masih menunggu cidukan vitamin manja, selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya. Ini informasi di malam hari ini.